Anda pusing, banyak kebutuhan tapi nggak punya uang, ingin beli kendaraan, membangun rumah dan butuh modal usaha. Tenang aja, itu urusan anda. Nggak baik kalau saya ikut campur urusan orang lain.